Nah, sahabat India, cara mengatasi installer paket terus berhenti di HP Xiaomi. Bagi sahabat, untuk cara mengatasi installer paket terus berhenti di HP Xiaomi, untuk langkah pertama kita masuk ke pengaturan ponsel terlebih dahulu. Sahabat, nah, jika sudah masuk ke pengaturan ponsel, kemudian di sini kita scroll ke bawah, ya guys. Ya, dan di sini kita masuk ke menu aplikasi terinstall. Kita tunggu loadingnya baik sahabat di sini ada dua aplikasi ya sahabat ya di sini ada meta app installer dan di sini ada penginstal paket kita masuk ke e, aplikasi penginstal paketnya sahabat ya nah jika sudah masuk kemudian di sini kita pergi ke penyimpanan sahabat ya kemudian jika sudah masuk ke penyimpanan kemudian kita di sini hapus datanya sahabat ya kita di sini hapus yang pertama yaitu hapus cache terlebih dahulu atau file sampahnya Kemudian kita hapus lagi di sini, kemudian kita tekan OK saja, sahabat ya. Nah, kemudian kita kembali, dan untuk langkah selanjutnya di sini ada Meta App Installer. Kita klik aplikasi yang ini ya, sahabat ya. Meta App Installer, kemudian kita masuk ke penyimpanan, kemudian di sini kita hapus semua data ya, sahabat ya. Kita tekan OK saja, nah, kemudian kita tekan tombol Home, sahabat. Nah sahabat jika sudah disetting seperti itu maka secara otomatis installer paket di HP Xiaomi kamu tidak akan terus-menerus berhenti lagi sahabat Namun jika masih terdapat error atau installer paket masih terus berhenti Untuk langkah selanjutnya yaitu kamu harus mengupdate uh, sistem atau mengupgrade Xiaomi-nya ya sahabat ya atau mengupgrade Android-nya sahabat nah sahabat itu dia cara mengatasi installer paket terus menerus berhenti di HP Xiaomi, nah bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi keren lainnya dari channel tutorial official dan nah, terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini dan sampai jumpa lagi di video tutorial tutorial berikutnya